Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Richard Rafli Muhammad Saya mahasiswa prodi BK di Unindra Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dan penjelasan bimbingan konseling secara umum Yuk kita simak videonya Pengertian Bimbingan Menurut Caesar dan Stone, mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Sementara Winkel mendefinisikan bimbingan sejenis pelayanan kepada individu-individu agar mereka dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat dan menyusun rencana yang realistis, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan di mana mereka hidup Pengertian konseling Pengertian konseling secara etimologis istilah konseling berasal dari bahasa latin Yaitu konsilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami Pengertian bimbingan dan konseling menurut para ahli Menurut Prayitno dan Erman Amti merumuskan arti bimbingan dan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu-individu lain, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan memahami potensi, kekuatan dan tugas-tugas perkembangannya, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Asas Bimbingan dan Konseling Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna uraian tentang pemahaman, pelanggaran, dan penyikapan yang meliputi unsur-unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan. Konselor terhadap kasus pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaedah-kaedah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lain-lainnya. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan asas-asas uh, BK, yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Oh.